Oke guys, di sini ada sebuah request lagi daripada teman-teman sekalian yaitu perarakan Hari Kebangsaan Malaysia 2022 kontingen Angkatan Tentara Malaysia atau ATM. Kalau di video sebelumnya kita sudah X istilahnya polis di Raja Malaysia ataupun PDRM. Nah di sini guys kontingen daripada Angkatan Tentara Malaysia. So apa saja yang ditampilkan di Hari Kebangsaan Malaysia ke-65 ini? Jom kita tengok bersama. Let's go. Oke ini dari times news Network guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita play videonya. All right. berkuasa 250 digunakan 250 loh guys baru tahu saya adalah Rapid Wiko, yang mampu melaksanakan operasi penggemburan melawan kekanasan dan dilengkapi uh. dengan empat sistem kemaskannya pantas diikuti dengan kendaraan wetek yang merupakan special operation vehicle berikutnya mantep yang kayak gitu kendaraan ini akan diatur gerakkan sebagai pusat kawalan operasi pekerjaan 2 oh. buah special operation craft boat ini mampu memacu laju bagi tujuan melaksanakan gerakan ofensif okay. dalam operasi meritim maupun wow. operasi ampi keren guys item oh my god masya Allah gak kebayang ya latihannya gimana oh. ditutupi semua guys asli keren banget sih ya Allah keren Menyusul di belakang adalah kontijen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia Yang okay. terdiri daripada 21 grup gerak khas Pasukan oh. khas laut dan pasukan khas udara Yang terdiri daripada 207 orang Yang diketahui oleh rakan kenal Denis Bapak 21 grup gerak khas merupakan pasukan khusus Tentera Darat Dengan cowok kata cepat dan cergas Cepat, cepat dan cerdas. Kata, yang terbaik, pasukan khas laut atau Pascaul oh, pasukan khas udara atau Pascaul dengan kata cepat senyap pasti. Wow. Oh, asli guys, ini pasukan khas ya. Para, terdiri daripada gabungan pasukan Infantri Para dengan kekuatan 47 anggota asli. Rong meja, pegawai warna 2 Abdul Hafiz. Keren bin Baharid, banget. Di markas meja, pegawai warna 2 Ahmad Wasidi Bin Bahri. 10 brigade para dengan leading para battle group Berkekuatan ramai 15 pegawai dan 540 anggota. Diketuai oleh Letnan Barat Meru adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau oh. Air Force by Design 10 peringkat barang adalah sebagai terangkat panglima tentara serta sebagai simpanan angkatan tentera Malaysia bagi sebarang agak strategik dalam arti kata lain agak gerak wow. 10 adalah pilihan terakhir tentara. darat dan Snipernya banyak banget. Wow. Di Ini belakang, belum keluar semua, keluar dan gak ke semua. Gak loh. Dan nggak mungkin dikeluarkan semua, nggak muat lah. Snipernya kayak main PUBG. Kederaan ini digunakan oleh kumpulan Kinjau, Pandora oh. Mantap sih guys, Diingati asli apa -apa kederaan, kederaan ini dilengkapi dengan sistem persediaan heavy machine gun Dan oh. 4 millimeter automatic launcher Jadi motor lagi guys ini 250 cc lagi ya atau Setu beda ya 6 buah meriam 105mm LG1 Mark III oh. meriam ditarik menggunakan kendaraan tarik meriam jini fan tank. meriam 105mm LG1 Mark III sih. boleh menembak hingga jarak maksimal sejauh 10km Keren abangnya tu yang di atas guys Asli Seterusnya contingent 4 Brigade Mechanized Yang akan menampilkan perpadaan tempur elemen Mechanized Mechanized Perpadaan tempur elemen Mechanized Merangkumi aspek tactical, technical dan prosedur yang melibatkan atur kerak tim combat Di dalam fasa offensif okay. Atur kerak tim combat bersama elemen bantuan Adalah kota saya akan peringkat detection Confirmation Dan counter reaction Berada hari di hadapan pentas adalah Truk pengawasan Yang melibatkan dua buah kota Oh kota apa kota kota ni guys Yang akan oh. operasi pengawasan di kawasan tanggung Jawa ada kameranya ya kayak kamera pengintai gitu mas ya mas untuk mengawasi. Untuk mengawasi. Untuk mengawasi jadi untuk mengintai musuh gitu loh guys ya wow well, mantap baru tahu, oh, baru, tahu. baru lihat gerakkan ke lokasi alternatif bagi meneruskan operasi pengawasan. Okey. Maklumat yang diperoleh akan disampaikan kepada ketua kumpulan tempur. Seterusnya, ketua kumpulan tempur akan membuat perkiraan keadaan dan waktu gerakan di combat magazine untuk melaksanakan tindakan rapat dan seterusnya eh. memusnahkan musuh di lokasi yang telah pasti oh ya ini apa guys tank ya eh bukan apa ya guys wow oh. kaedah serangan yang dilakukan adalah secara fighting through objective yaitu dengan mengatur gerakan team combat untuk melaksanakan serangan Masa. bersama anggota tempur Masya Allah. Memang sangat menyenangkan guys ketika ada pawai ataupun Tempun perarakan kayak gini nih. Tapi sebelum objektif, meneruskan serangan bagi menawan objektif. Wow, oh, keluar. Anggota tim pun juga akan memastikan tidak ada sebarang ancaman. Tadi sudah terdengar yang dapat menembusi kereta perisai Go go go. Keren. Mereka akan terus bergerak untuk menawan objek ini. Ah, switcher grenade. Kendaraan terogenan melepasi garisan eksploitasi. Anggota tempur akan menaiki kereta pechai bagi meneruskan operasi pengejaran. Jadi, kalau di dalam situ tuh aman ya, guys, dari tembakan ya kan? Karena ini udah lapisannya anti, anti peluru gitu. Banyak guys, ini belum semua ya, masih sebagian saja, tapi udah lumayan banyak ini ditampilkan di sini ya. Masuk lagi. Akan meneruskan kemarahan untuk operasi seterusnya. Masyaallah Allah. Berada di bahagian belakang adalah kumpulan eselon siapa peranan bagi memastikan tim combat berada dalam siatus kesyakatan pada sebelah masa. Di Medan pertempuran, pertempuran di Medan perang. Ah, oh, di game-game loh guys. Kenyataannya begini ya, memang seren banget. Indonesia adalah pancaraga pusat dan terdaulat di Raja Indonesia dengan kekuatan agungnya dalam negeri. Selaku pengarah Dan dibantu oleh pegawai Warren 1 PGM Iwan Ben Johari Drum major Adalah pegawai Warren satu PGM Azumi Mengikuti dalam belakang Adalah kontingen Malaysia Dengan Wah ada drum band lagi nih di belakang ini, ini videonya panjang banget loh guys, asli, kita baru nonton segini Sedang ya kalau ada drum band gini, jadi yang nonton itu ikut semangat gitu Banyak Sf39, Wow. Kedua, watan, vehicle, orang Banyak banget APS guys sampai belakang. Oh ini Yang kemarin kita nonton juga oh, guys Pas uh, perarakan Pelatihan Wow Misil X. Jebliknya di UDM. Digunakan bagi tujuan pembawaan misal dan roket untuk pesawat TUDM. Lumayan banyak Pertawa loh ini asli misal di pesawat Dua membawa pesawat dan satu misal ini kita udah udah nonton kemarin guys yang uh, pas di kendaraan-kendaraan ini ya. Coba kita uh, percepati guys ya. Oke. Banyaknya kendaraannya. adalah yang mempunyai Wow ini banyak ceweknya guys Oh wow, ini cewek semua guys baru tahu Wow Maslin cewek semua Oh cok eh wah wow, ada cewek semua guys keren akak-akak berarti ya oh, ada, ada simpanan juga ya oh iya benar-benar wow yang di atas ini sudah mulai kosong ya guys ya di kursi-kursi birunya ini udah pada turun ke bawah atau pulang nggak ngerti juga wow oh ini saya cowok ya akak dan abang Lakukan dengan coba stability diketuai oleh Kenal Muhammad Wow, ini helikopternya guys. Wow. Wow. Identifikasi pesawat utama adalah pesawat EC725 AB. Dan juga pesawat AW139 milik contoh udara Diraja Malaysia. Sutrusya, kemudian pesawat MD5303. Dan ini yang mana guys? Oh yang kecil kayak capung asli. Ya Allah, kayak capung ini guys. Ya Allah dan seterusnya pesawat AW139 milik polis di Raja Malaysia dan seterusnya pesawat AW139 milik agensi penguat kuasa Maritim Malaysia dan diikuti dengan pesawat AW189 dan MI17 dari jembatan bomber dan penyelamat Malaysia kalau saya lihatnya sama aja gitu kan gak ada tipe-tipenya karena kita nggak paham soal itu, gitu. Okay. ternyata banyak tipe-tipe daripada pesawat itu. Wow, cantik! Kami Oh, ini pesawat ini ya? Okay. Kalau di sini, pesawat capung gitu. Wow. gede itu. Oh, uh, gitu ya. Aku takut guys, takut kena. wow Sukhoi cantik asli wow sudah habis? belum. Wow. Ini yang apa namanya banyak diposting di TikTok ya guys. Wow bagus banget. Asli. Pesawat pejuang berteknologi canggih buatan Rusia. Wow. Pesawat ini dengan sistem dan sistem dalam kluster, kami tampilkan dalam formation pesawat tubuh, Wow, keren. Mantap. Wow. Keren banget sih Azik. Ya Allah Oke okay Guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya kontingen angkatan tentara Malaysia ataupun ATM so wow keren banget guys banyak banget istilahnya yang ditunjukkan oleh uh, angkatan tentara Malaysia ya terutama istilahnya dalam segi aset kendaraan transportasi dan juga prajurit-prajuritnya dan yang terakhir adalah pesawat ya helikopter, ada juga Sukhoi dan lain sebagainya. Ada pesawat besar juga tadi ya kan. Wow, keren banget sih guys. Huh, gimana ya suasana ketika di sana ketika nonton di sana gitu loh guys. Oh, pasti merinding banget sih asli. Wow. Oke, okay guys. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah support terus channel ini, ya kan? Saya doakan teman-teman yang suka kepada saya senantiasa diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diselamatkan dunia dan juga akhirat. Dan kepada orang-orang yang tidak suka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan. Video ini dunia awal akhirat. Semoga teman-teman semua ya sehat selalu Jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang saja Jangan dihiraukan apabila ada yang tidak baik Seperti itu teman-teman Apabila ada kesalahan bagi saya silahkan nasihati saya Atau DM langsung di Instagram saya Itu lebih bijak daripada istilahnya komentar tapi tidak mendidik Seperti itu Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh